Hai, hai, hai. Masuknya hewan buas ke kampung warga memang akhir-akhir ini semakin banyak terjadi, entah karena kehabisan mangsa di hutan atau hilangnya habitat. Hal tersebut bisa saja membahayakan nyawa manusia jika mereka bertemu, apalagi hewan yang masuk ke permukiman hewan karnivora. Seperti sebuah kejadian di mana sebanyak tiga kambing milik salah satu warga. Diduga dimangsahari harimau di desa Paunaron Lama, kecamatan Paunaron, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Kapolsek Serba Jadi Aceh Timur menyebutkan informasi itu diperoleh dari petugas Forum Konservasi Leuser Aceh Timur. Kambing itu dimangsa di kandangnya. Kita temukan satu dalam kandang, dua di luar kandang. Kondisinya badan terkoyak-koyak, kata Kapolsek Serba Jadi Aceh Timur. Kondisi itu sudah dilaporkan ke BKSDA Aceh. Warga setempat berharap BKSDA Aceh segera mengirimkan tim untuk mengamankan harimau tersebut, sehingga tidak ada lagi peristiwa yang sama. Selain itu, warga juga dihimbau untuk sementara waktu harus hati-hati jika beraktivitas di luar rumah. Sementara jangan keluar rumah sendirian. Jika menemukan jejak harimau di kebun segera lapor petugas, kata Kapolsek Serba Jadi Aceh Timur. Dia berharap peristiwa itu tidak terjadi lagi karena sangat menakutkan bagi masyarakat. Kapal Sek Jadi Aceh Timur terus berkoordinasi dengan petugas BKSDA untuk mengamankan kondisi di pedalaman Aceh Timur. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Mengetahui adanya ternak warga di mangsa seekor harimau Sumatera atau Panthera Tigris Sumatrae warga pun geram dan langsung membunuh harimau itu. Hal tersebut disimpulkan karena tidak jauh dari bangkai harimau itu, ditemukan tiga bangkai kambing. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Aceh mengatakan, harimau tersebut diduga telah mati beberapa hari. Ada serbuk dalam kemasan di lokasi kematian, kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Aceh. Meski belum terkonfirmasi jenis serbuk itu, tetapi pada kemasan serbuk itu tertulis racun insektisida. Dengan adanya serbuk racun tersebut, kewadugaan harimau itu mati setelah memangsa kambing dan racun. Namun Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Aceh mengatakan, kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian. Saat ini tim dokter hewan sedang menuju lokasi untuk melakukan nekropsi, kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Aceh. Kasus tersebut nampaknya telah memperpanjang daftar kematian harimau di Aceh. Menurut laporan, ternyata sejak 2019 hingga 2022 lalu, ada sekitar 19 harimau Sumatera yang mati, dan ironisnya sebagian besar mati karena perburuan. Gak heran jika IUCN memasukkan harimau dalam kelompok satwa yang kritis, atau selangkah lagi menuju kepunahan. Bahkan populasinya saat ini diperkirakan hanya ada sekitar 500-600 ekor,